Assalamualaikum. So, pakak mak semua, aku harap semua sihat, muafiat dan stay at home. Okay, tadi hangpa dah tengok reel yang aku buat tadi? Birul roll mengenai sebuah jam g shock yang aku beli dekat ha, Jepun, baru-baru ni. And then, dan hampa agak, agak aku buat birul tu, aku guna kamera apa? Dan aku tengah vlogging ni guna kamera apa? Osmo Pocket. Dah. Aku menggunakan secondary kamera aku, iaitu smartphone aku sahaja. Dan smartphone aku adalah Mi 9T. So, semua orang tahu, Mi 90 ini jenama Xiaomi ni adalah jenama yang mampu milik aku rasa tak ada masalah aku untuk rakyat Malaysia pakai sebab time aku beli tahun lepas pun 1200 dah mungkin sekarang dah drop saya silap dah boleh 900 800 boleh drop lagi sebab dia dah keluar lagi power so kat sini aku nak highlight adalah untuk start menjadi content creator aku tak mahu tekan youtuber sebab content creator dia boleh jadi dekat Facebook dan dekat YouTube So, aku highlight content creator. So, nak jadi seorang content creator yang terbaik adalah hampa guna apa yang ada kat tangan hampa. So, jangan bagi alasan. Aku tak ada DJI Super Pocket lah. Aku tak ada Canon ni lah. Aku tak ada Nikon ni lah. Aku tak ada apa, Fuji ni. Maksudnya, aku tak ada device yang power tu ni. Tak perlu. Benda tu hanyalah, bagi aku, benda tu hanya alasan untuk hampa tak mau starting buat benda ni. Sebenarnya, so, guna apa yang ada ni lagi better sebab Konten tu lagi penting. Konten tu adalah king. Dan hampa perlu fokus on konten Bukan fokus on output. Yes. Satu hari nanti. Bila hampa dah start growing. Mesti orang demand. Tolonglah buat video yang. Output lagi lawa. Kamera keluar. Audio lagi lawa. Mungkin audio ni akan pecah. Tapi aku tak kisah. Sebab aku nak highlight kat sini. Untuk start. Jadi konten creator. Tak perlu device mahal. So. Boleh je. Untuk jadi video. Eh content creator. Menggunakan smartphone. So kali ni aku nak bagi contoh Aku hanya menggunakan smartphone sahaja Untuk recording video vlogging aku Dan B-roll aku So saya Okay Mungkin itu sahaja daripada aku Aku harap jaga, Kalau video ni bermanfaat Hampa terus share dekat social media Hampa Facebook semua benda tu Dan jangan lupa like, subscribe dan komen Yasi Amron Semoga kita berjumpa video akan datang Dan ingat hashtag Tak lupa hashtag Hashtag Lawan COVID-19 Stay at home Please Putihkan rangkaian COVID-19 Tinggal lagi berapa hari lagi Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See ya